kita gunakan untuk dijalankan sekitar 4-5 tahun terakhir nah, sebelumnya uh, kita melalui perjalanan yang cukup panjang sebenarnya kita bisa bilang untuk proses Dewatering yang kita lakukan sekarang adalah proses Dewatering yang cukup aktif di mana sebelumnya kita melakukan pendekatan yang pasif kalau dulu begitu kita berada di area penambangan bikin kita uh, masukkan chemical untuk menstop air itu keluar dari heading oh pak. jadi kita tetap terpapar oleh bahaya dari air panas ya. karena seperti disampaikan tokoh sebelumnya bahaya terhadap personil juga kemudian bahaya terhadap eksplosif juga tentunya karena ada limitasi-limitasi tertentu untuk berapa uh, temperatur yang, yang kita bekerja kemudian kita uh, mengadakan suatu studi ya. Dengan beberapa konsultan juga Barulah kita putuskan kita harus melakukan biowatering yang aktif Yaitu dengan cara menurunkan muka air tanah yang ada di area kerjanya Oleh karena itu, untuk mulai dari 2015 Kita sudah memasang lebih dari 50 dewa 4-hole sampai sekarang Untung saat ini hanya 18 4-hole yang running ya. Dari 50 itu karena kita progresif pak, begitu kita sudah nambang yang atas, semakin dalam semakin dalam, otomatis bor hole yang kita pasang di atas tuh kering. Yang di bawah bawah ini yang menggantikan bor hole yang sudah kering tadi yang di atas. Kemudian untuk volume air yang dipompakan untuk saat ini adalah sekitar 380 sampai 400 liter per second. Ya, jadi kalau saya bisa cerita sedikit di sebelah kanan ini adalah bagaimana kita instalasi untuk bor hole itu sendiri, pak. Jadi ini bisa dilihat adalah lubang bor. Jadi kita drilling sedalam 110 sampai 120 meter dari area uh, kerja ini. Kemudian kita pasang pompa. Untuk di awal kita pakai jenis pompa odyssey pump, tetapi lifetime pompanya cukup sebentar, Pak. hanya 30 3 bulan, sampai 4 bulan saja. Kemudian rusak pompanya juga mendatangkannya cukup lama dari Jerman. Kita lakukan studi juga dan bekerja sama dengan selam bersih. Seperti bahwa Pak tahu selam ini juga digunakan di minyak Pak Jadi pompa yang kita gunakan di togura saat ini pun sama dengan yang digunakan di minyak Jadi persis sama selam bersih, ini proses instalasinya ke dalam lubang Jadi pompa itu ditaruh di titik yang paling dalam Di kedalaman 6 meter dari bawah sampai 3 meter dari bawah lubang Kemudian kita kasih casing juga ini pak pipanya, diameternya sekitar 250 mm lubangnya. Kemudian panjang pompanya sendiri itu satu segmen total 9 meter. Jadi dari masing-masing pompa yang 18 ini rata-rata ratenya sekitar 20-30 liter per second. Jadi pompa-pompa itu tersebar di beberapa area aktif kita. Dan Alhamdulillah bisa menurunkan water level kita. Jadi kalau kita bicara hirarki kontrol, kita menggunakan hirarki kontrol uh, eliminasi Pak. Jadi air yang tadinya ada di heading, kita pasang pompa sehingga area kerja kita menjadi kering dan tidak terpapar dengan resiko tadi. Kemudian dari semua 18 pompa ini yang terpasang, ya kita alirkan kedua stasiun pompa utama yang ada di underground di bawah sana khusus untuk borehole pump ini karena ini sifatnya air bersih bak, kita alirkan ke namanya CWPS clean uh, water pump station kapasitasnya bisa 400 per second Kemudian kita juga punya stasiun utama lainnya, PPS, Primary Pumping Station. Jadi ini kita pisahkan untuk PPS ini hanya untuk air kotor. Dari heading, dari sum, ya, kita masukkan ke sini. Tapi khusus untuk air bersih, kita masukkan ke CVPS. Tetapi untuk pengaturannya, ini bisa dilihat, Pak. Yang sebelah kiri ini adalah PPS, Primary Pumping System. Untuk tangkinya itu ada di atas heading ini pak, jadi kita alirkan melalui pompa, jadi level pompanya lebih rendah dibanding level tangkinya. Yang di sebelah kanan ini adalah clean water pumping station. Masing-masing pompa ini 600 kilowatt untuk apa namanya listriknya konsumsinya, kemudian antara dua pumping sistem stasiun utama yang kita punya ini saling berkoneksi jalurnya jadi pada saat pompa ini rusak atau sedang diperbaiki untuk maintenance, kita juga bisa alirkan airnya ke stasiun pompa yang lain jadi memang untuk spesifik di Toguraci, inilah yang menjadi jantung kita, kalau pompa ini bermasalah, otomatis kita tidak bisa melakukan penambangan seperti itu Kemudian dari pompa-pompa yang tadi ada 18 pompa, tentunya kita juga harus melakukan monitoring berkala, kita punya uh, section untuk main control, dispatcher yang selalu mengawasi dan memonitor uh, display apa yang terjadi pada pompa tersebut, bisa dilihat kotak-kotak masing-masing kotak ini merepresentasikan masing-masing pompa, kemudian kita klik salah satu hasilnya yang terlihat seperti ini Pak yang garis di bawah ini adalah temperatur jadi ini oh, Pak, Pak sekitar 70-an kemudian yang di kanan ini adalah flow rate-nya jadi di masing-masing uh, iya yang aku, aku, aku, aku yang ini WS2. Oke, okay. jadi di masing-masing pompa ini, ini ada kita masukkan instrumen khusus ini, pak, namanya pisometer. Jadi pisometer ini membaca suhu dan juga agar kita bisa mengetahui level kedalaman air di masing-masing lubang uh, yang kita masukkan pompa. Di yeah. kiri, yang melihat pisometer ini, ini yang kita dapatkan, pak. Berapa? suhunya dan berapa kedalaman dari level air tersebut. Kemudian ini juga masing-masing pompa bisa kita remote dari permukaan dari kantor kita bisa matikan dan hidupkan juga dari permukaan. Jadi tidak perlu langsung ke area langsung ke area heading di underground. Dan semuanya ini terkoneksi. Menggunakan jaringan wireless, ya, jadi cukup juga uh, sistemnya bagus, ini kita juga di luar, uh, namanya new Trek, Pak, jadi ini sistem yang kita gunakan untuk memonitoring semua pompa yang ada. Kemudian, itu untuk dewatering-nya, dan satu lagi kontrol kita mengenai suhu panas di bawah adalah menggunakan sistem ventilasi, Pak. Jadi bisa dilihat ini uh, aerial, aerial view untuk toguraci Jadi toguraci itu sendiri sebelumnya Sebetulnya adalah Ada oven pit. pit Ya, waktu oven pit dulu mungkin Pak Amir juga yang menjadi saksi Kita juga sudah ketemu air panas Pak di uh, oven pitnya, di survei 2004, 2004 begitu kita nambang lagi 2010 kita buka portal di area sini ini, ini uh, kita menambang itu di sekitaran open pit existing jadi yang kita bi tidak bisa nambang lagi dari open pit kita buka di yang masih ada jadi yang saya beri simbol ini adalah posisi chiller kita pak chiller itu uh, shaft untuk mengalirkan udara dingin yang tadi yang vertikal ini adalah <tuh> shaftnya masih rekse saja Ya, jadi gambarnya seperti ini, Pak. Jadi ini AC yang kita pasang untuk uh, aktivitas operasional di Toburaci, Pak. Ini punya dua skip dengan delapan kompresor. Ya. Suhu yang dihasilkan set point-nya adalah 13-12 derajat yang dikeluarkan oleh kompresornya. Kemudian... Uh, di atasnya ini adalah lubang terbuka Jadi udara yang masuk dari luar Akan bertemu dengan udara dingin yang dihasilkan kompresor Yang akan masuk ke dalam ini suhunya sekitar 17-18 derajat dari uh, power shield plant. Begitu yang terdistribusi ke area-area dingin kita Itu akan sampai suhunya sekitar 28-30 derajat di underground Nah, tentunya limitasi kita bekerja. Kalau kita bicara tadi thermal working limit, kita ada batasan weight bulb pada saat kita bekerja. Maksimal weight bulb kita untuk di area kerja adalah di angka 23 puluh tiga Ini juga sama monitoring sistem yang kita punya, bu, wow, Pak. Ini sekitar 17, 17 dari masing-masing kompresor itu begitu masuk ke dalam sudah sekitar 20 derajat. Dan nah, ini juga termonitor uh, 24 jam uh, kondisinya agar kita juga bisa pastikan ini selalu bisa berjalan dengan baik itu. Uh, Untuk kilowattnya sekitar 1.500 kW untuk power uh, yang digunakan oleh jilatkan ini. Kemudian ini, Pak. Alat yang kita gunakan juga instrumen namanya Kestrel. Kalau bapak-bapak lihat ada tiga yang harus kita input angkanya untuk mendapatkan angka thermal working limit. Yang paling bawah ini adalah wet bulb, kemudian yang di tengah ini adalah dry bulb, yang paling atas ini adalah wind speed. Ketiga parameter ini yang akan kita ambil setiap awal shift sebelum bekerja kita masukkan ada namanya kalkulator TWL. Jadi nanti keluarnya angka yang seperti tadi, apakah kondisinya buffer with the call. Kalau withdrawal itu di bawah 115 angka TWL-nya, dan semakin tinggi itu semakin baik kondisinya. Nah ini uh, sekedar software juga yang kita gunakan, Finestream di underground yang memperlihatkan bahwa ini posisi chiller kita. volumenya yang kita hisap dari sana 224 meter 3 per second. Kemudian terbagi juga menilai masyarakat di portal 1, 151 kubik Dan melalui portal 2, kita ada dua portal Satu portal ini kita gunakan untuk aktivitas luar masuk Dan portal 2 hanya untuk tambahan ventilasi Jadi total fresh air kita sudah udara bersih 417 m uh, kubik per second dan semua jalur ventilasi yang kita gunakan di underground itu langsung masuk ke dalam sub sistem yang menggunakan udara balik ini betul-betul press. Itu saja. Uh, kita, kita bisa Baik, jadi kami sampaikan penutupnya di sini lagi dan lagi kita tidak bisa lepas dari amanat Kemen 1827 yang menampilkan permen 26 enam eh, di dalam situ kita sama-sama tahu bahwa SNTP sistem manajemen kecamatan perkembangan kita terapkan di lapangan kemudian melalui kesempatan ini sebagai turning point ini menampakkan pentingnya jika tidak aman dilakukan karena tempat terlalu ini akan menghambat dan terakhir jadikan APKP ini sebagai wahana interaksi siap ilmu serta amal dalam upaya nyata penerapan dari APKP. Karyawan sehat, karyawan selamat tanpa bukti. Seperti itu Pak ya, Senator, terima kasih. Luar biasa. Makasih Pak Amir dan tim sangat kompak sekali timnya sehingga penyampaiannya sangat runtut ya tidak saling tidak saling ini ya Pak ya, rebutan gitu. <laughs> Dan ilmunya tentunya, ini uh, ilmu yang sangat langka, tapi insya Allah ternyata luar biasa peminatnya Pak Amir. Terbukti dari seat 100 webinar, 100 peserta, semua terisi tanpa kosong. Jadi peserta yang sudah mau masuk lagi, sudah kita nggak bisa masuk lagi mereka. Karena sudah terblok dengan 100 jumlah peserta ini. Jadi... Terbukti apa yang disampaikan Pak Amir ini tentunya uh, memberi, uh, apa ya, Sangat menarik sekali bagi para peserta di sini Pak Baik Pak Amir dan tim Ini tibanya, tiba saatnya untuk tanya jawab ya Pak ya Ya silakan Baik sebelum tanya jawab secara lisan kami sampaikan Kebetulan ini ada pertanyaan secara tertulis yang masuk ke saya Ini sudah ada sekitar 11 pertanyaan, Pak. Jadi mohon dijawab. Ya, nanti setelah pertanyaan secara tertulis ini mungkin selesai dijawab dan masih ada waktu, maka eh, bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan secara lisan, Pak, bagi yang ingin menanyakan. Gitu. Baik, Pak Amir. Kami akan coba bacakan satu persatu, Pak, ya, pertanyaan dari eh, para penanya ini yang sudah. Kebetulan sudah kami eh uh, kami record gitu, Pak. Ya, baik. Uh, yang pertama Pak Ale, Pak Amir dan tim. Pertanyaan ini dari Pak Yan Haryono. Mungkin sementara Pak Yan Haryono akan kami unmute kalau nanti akan ada yang perlu dikonfirmasikan. Pak Yan Haryono mungkin bisa dicopy suara saya, Pak. Sudah ya ya Pak, sudah. Pak Yan? Ya, ya sudah Oke ada. baik. Pak Yan dari mana? Dari Cirebon Jawa Barat Pak penambangan Jawa Barat. Oke dari penambangan Jawa Barat. Baik Pak Pak Amir pertanyaannya adalah eh, sebagai berikut. Eh, bisa dijelaskan dehidrasi tes itu yang pertama, kemudian yang kedua teknis pemetaan mengenai lokasi lokasi lokasi sumber air panas Pak. UDG apa, Pak? Undang? Underground teknis. Mungkin, underground. Oh, okay. teknis pemetaan underground mengenai lokasi-lokasi lokasi sumber air panas. Itu dua pertanyaan dari uh, Pak Ian Haryono. Kami persilakan mau dijawab langsung atau kita menunggu tiga pertanyaan sekaligus, Pak Amir? Uh, langsung dijawab Pak Jero. Oke, okay, baik. Silakan. Uh, baik. Uh, terima kasih uh, untuk dehidrasi test. Uh, ini adalah teknisnya adalah kita memeriksa uh, urin dari pekerja uh, jadi sebelum memasuki area kerja mereka harus memeriksa, mengumpulkan urinnya kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan alat uh, dehidrasi real time digital kita ukur dengan batas-batas uh, uh, tertentu yang kita perbolehkan apabila Batas-batas itu terlewat mereka tidak boleh masuk Dan apabila batas-batas itu memenuhi syarat Mereka akan mempunyai satu kartu eh, Kartu dehidrasi tes namanya di setiap eh, orang nah, Kartu itu nanti akan diberi tanda, diberi tanda Bahwa orangnya sudah pas melakukan dehidrasi tes Dan begitu masuk ke dalam eh, underdramural portal Akan diperiksa oleh pihak security Apabila Kartu ini tidak ada tanda-tanda bahwa itu sudah pas Maka orang-orang karyawan -orang tersebut tidak diizinkan untuk masuk ke tambang bawah tanah Ya, demikian Yang berikut sama Pak... Oke Pak Yan, mungkin ada tanggapan? Ya, untuk pertanyaan nomor dua teknis pementahan lokasi sumber air panas, Pak, ya Jadi uh, dalam perjalanannya kita dapat uh, ketahui bahwa yang membawa air panas ini adalah dari struktur-struktur Pak Jadi kalau kita sedang menambang decline tanpa ketemu dengan struktur itu tidak terdapat air panas Jadi khusus air panas ini adalah muncul di struktur-struktur badan biji, Pak Jadi begitu kita sudah uh, keluarkan desain untuk uh, rencana penambangan yang biasanya kita keluarkan dalam satu tahunan Pak jadi target kita untuk penambang tahun ini adalah di level uh, kedalaman berapa dan di area mana makanya sebelum penambangan itu dilakukan untuk tahun itu kita sudah identifikasi area-area mana yang perlu kita lakukan pengeboran untuk bor uh, borhol itu sendiri Pak jadi kita targetkan sesuai dengan uh, area yang kita mau kerjakan dan borehole yang kita drill itu juga spasinya antara 30 sampai 40 meter per masing-masing borehole. Karena dari yang kita uh, pelajari juga area pengaruh dari masing-masing borehole itu sekitar 3 sampai 4 30 sampai 40 meter harus uh, uh, dengan spasi uh, drilling ke, dengan spasi 30 sampai 40 meter. Jadi menjawab pertanyaan tadi uh, kita hanya drill ke area-area yang akan kita tambang saja karena kita juga tidak mau drill di area-area yang tidak memang kita mau lakukan penambangan untuk, uh, supaya post juga. Ini seperti itu, <tuh> Pak Oke, baik. Pak Yan, Haryono, ada yang mau dikonfirmasikan? Cukup jelas, uh, Pak? Iya, baik, uh, Pak, Pak moderator. Jadi, saya ingin konfirmasi aja Pak. Untuk yang pertanyaan pertama, ya, untuk dehidrasi tadi, itu mempengaruhi target ini nggak apa ya target jam kerja personil nggak ya otomatis kan untuk pekerja mungkin ada rentang waktu untuk dia untuk standby agar bisa nilai apa tadi itu turun mungkin ya atau gimana pak ada, ada pengaturan pengaturan personilnya nggak pak terutama untuk target kerja jam kerjanya target jam kerja untuk antar personil terus yang okay. yang berikutnya yang pertanyaan kedua mengenai bor tadi uh, ada nggak uh, penentuan durasi untuk uh, persiapan front kerjanya ada enggak penentuannya, itu, Pak? Genitasnya Pak uh, sangat sama, Pak. Ya, ya oke. Okay. Yang terakhir ya, Pak Yan ya. <laughs> oke, okay, silakan Pak, langsung. Baik. Untuk, untuk dehidrasi tes sendiri sebetulnya tidak ada. Uh, untuk pembatasan, itu sebenarnya pembatasan orang itu bisa bekerja ke dalam atau tidak? Pak putus suaranya, Pak. Pak mohon diulang. Ya, suaranya terputus, Pak. Kurang bagus sinyalnya. Mohon maaf. Sinyal kurang bagus, Pak. Untuk pembatasan jam kerja kita memakai metode pengukuran. Nanti Suaranya kurang diterima, Pak. Sinyalnya mungkin dicek. Halo tes. Oke, okay, tolong diulang kembali. Uh, tes, tes. Ya, oke. Okay, udah Suat. bagus, Pak. Lanjut. Ini rupanya 10 menit. Oke. <laughs> Baik. Mungkin saya ulang dari awal. Uh, untuk dehidrasi ya, mulai, tes. Dehidrasi tes, ya. dehidrasi tes ini hanya untuk mengukur kondisi uh, cairan di dalam tubuh seseorang itu apakah cukup atau tidak untuk bekerja. Jadi ini menentukan bahwa Aduh, suaranya kembali Trouble pak Suaranya trouble pak Atau tidak Jadi Masalah cuma sampai tidak. situ Masalah. Pengaturan Suaranya macet Mungkin dicek pak, sinyalnya pak Jaringannya, ya jaringannya dicek pak Ini ya. ya. Lagi, Lagi. Kita sih drop sih, maaf nih di hutan Belantara, bukan di Jakarta. Jadi... <SILENCIO> Maklum ya, Pak ya. Tim IT sudah standby di lokasi, sudah kan, Pak? Sudah bagus. Tim IT sudah standby di lokasi. sudah pakai masker dulu, Pak. Oke, Pak, tes boleh sekarang? Iya, lanjut aja Ya, Oke, oke. Okay, okay. Sudah lanjut. boleh? Oke, ya. oke. Okay. Saya ulang singkat saja, mungkin dehidrasi test ini adalah untuk mengukur uh, tingkat uh, uh, cairan tubuh seseorang di mana cukup atau tidak, uh, di mana orang itu boleh bekerja atau tidak. Nah, yang untuk pengaturan uh, jam kerja itu kita hitung melalui pengukuran suhu lingkungan yang disebut TWL atau Thermal Working Limit. Nah, pada pengukuran TWL tadi yang seperti alat yang sudah kita sampaikan uh, itu akan Uh, diukur adalah suhu basah, kering dan uh, wind speed Kemudian kita akan cocokkan ke dalam tabel-tabel yang sudah ada nah, Di mana tabel-tabel itu akan menentukan bahwa area tersebut adalah area di mana kondisinya Misalnya tidak ada restriksi atau batas aklimatisasi atau ada uh, uh, buffer zone atau withdrawal Nah nanti di masing-masing area itu akan ditentukan, misalnya untuk bah bah area yang buffer itu adalah 45 menit kerja dan 15 menit istirahat. Dan juga tergantung. Putus lagi? Putus lagi. Lanjut-lanjut Pak, lanjut Pak. Lanjut, lanjut. Masih bisa. Ya itu sementara begitu jawab jawabannya. Oke baik baik ya salah saya udah cukup puas ya Pak Yan kita beralih ya, ke ya. penanya pertanyaan berikutnya ya Pak Mbak. Oke baik ya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak ini datangnya dari Pak Haji Sapari Waduh. Pak Sapari Waduh. mungkin Waduh. ya Oke Assalamualaikum Pak, Pak Kakak Waalaikumsalam Waduh. warahmatullahi wabarakatuh Kakak Haji Pak Haji Sapari Aduh. Kakak, eh, juga Pak eh, Okto dan tim, eh, selain kualitas eh, fisik seperti temperatur, apakah ada kualitas air dengan parameter lain yang terindikasi dikandung oleh eh, air di yang menjadi kendala di kompresian underground di Teguru Cini? Eh, tentunya dengan kualitas, eh, selain kualitas kimia yang ada di air tersebut tentunya mempengaruhi juga kualitas udara yang ada kasih, di bagaimana sih cara mitigasi pemantauan dan juga mungkin treatmentnya kalau memang itu ada parameter lain selain temperatur terima kasih kakak, Okto dan tim oke, okay. mungkin perlu saya sampaikan sebelum Pak Amir menjawab sebenarnya pertanyaan Pak Sapari tadi eh, sudah tertulis ya Pak, ya di chat, jadi tadi bukan pertanyaan langsung, khawatirnya kita sudah membuka pertanyaan secara lisan sebenarnya apa yang disampaikan Pak Sapari ini adalah sebagaimana yang tertulis di pertanyaan di dalam kolom chat Pak ya Oke baik Pak Amir silakan dan tim untuk menjawab Ini Pak Rian nanti menjelaskan ini sebenarnya makaranya kayak intro kalau kita bicara kimia air dan lain-lain tapi Pak Rian underground mine kami secara teknis Ya, Amir, Amir, Amir, mohon maaf, mohon layarnya ya. uh, apa kameranya diarahkan ke bapak itu terlalu naik ke atas ya. jadi peserta nggak bisa aku melihat aku uh, aku ini pak nggak melihat bapak nggak bisa melihat nah biar lebih, lebih puas ya luar biasa sebenarnya bapak. terlalu jauh nih tapi nggak apa-apa lumayan kita masih bisa melihat bapak-bapak uh, kecil parahnya wajahnya ya. udah <laughs> Oke, okay, lanjut Pak, silakan dijawab uh, pertanyaan dari Pak Safari. So, uh, monitoring air sebenarnya untuk bapak bapak kita uh, saat ini yang ada di underground untuk dari kualitas udaranya sendiri kita tidak ada isu Pak ya mengenai kandungan yang tadi itu, tapi terkait dengan monitoring yang dilakukan di underground itu hanya sebatas karena Diesel partikulat Lagerter. jadi dari apa namanya knalpot dari alat-alat yang kita gunakan di underground jadi hanya yang menyebabkan kualitas udara di underground menjadi apa namanya rendah karena DPM nya pak oleh karena itu untuk alat-alat yang bekerja di underground rata-rata yang bekerja 1-6 jam itu mereka menggunakan listrik semua untuk mengontrol kualitas ventilasi dan udara di area tempat kita bekerja khusus untuk area-area yang menggunakan kendaraan menggunakan engine memang tidak ada orang bekerja di area tersebut. Maksudnya, kalau untuk pasaran air saat ini kita tidak ada kendala yang bisa menyebabkan kualitas udara menjadi uh, rendah. Tapi khususnya untuk monitoring air sendiri itu hanya dilakukan di permukaan pak. sebelum kita buang ke titik-titik penakaran. Jadi itu selalu dicek oleh teman-teman enviro untuk pengecekannya. Jadi seperti itu mungkin jawabannya Pak. Oke, okay. baik. Terima kasih. Jadi uh, mudah-mudahan sudah cukup jelas dan karena banyaknya pertanyaan yang masuk uh, ke kami, mungkin untuk setiap penanya kami tidak uh, sarankan untuk memberikan penanya uh, pertanyaan uh, pertanyaan lagi gitu ya. Jadi hanya satu pertanyaan yang tertulis itu yang yang harus diekspor tidak ada lagi pertanyaan lanjutan gitu ya panjang pertanyaannya sudah terjawab maka tidak boleh menanyakan lagi pertanyaan berikutnya karena kasihan ini ada banyak pertanyaan Pak Amir yang sudah masuk ke saya yang bapak-bapak harus siap menjawab ini dengan timnya <laughs> oke mudah-mudahan di copy ya Pak Safari oke okay ya Pak ya Pak Safari ya yeah, uh... Itu pemantauannya mungkin mitigasinya kalau itu memang berbahaya, buat baik buat uh, lingkungan kerja maupun lingkungan uh, hidup di sekitarnya. Mitigasi dan treatmentnya gimana selain monitoring tadi? Kalau khusus untuk uh, udara Pak ya, kayak yang DPM tadi, karena rata-rata DPM itu kan berasal dari gas buang. Itu pada saat alat-alat uh, berat kita melakukan liquid service, itu juga ada yang namanya pengecekan uh, gas yang keluar dari uh, gas buangnya, Pak. Jadi emisi, jadi begitu emisi itu tidak atau melampaui dari batas, itu akan kita perbaiki dulu sampai alat ini bisa digunakan kembali ke bawah tanah. Tapi ada salah satu juga yang mengontrol juga sebenarnya ini hubungannya kegungannya dengan kegiatan peledakan, untuk kegiatan peledakan sendiri kan kita lakukan secara terjadwal ya, setiap pagi adik kita ada namanya re time Jadi waktu sebelum para pekerja bisa masuk ke underground Jadi kita ada pasang namanya Seo monitoring, ini device juga, instrumen yang kita pasang, produk new juga Itu bisa kita monitor berapa cepat Udara-udara kotor yang disebabkan oleh hasil gas bahan peledak itu bisa keluar dari tambang. Clearnya beberapa lama. Kalau dari yang kita lakukan sekarang adalah clearing time-nya itu sekitar 40 menit, Pak. Jadi pada saat peledakan, 10 menit setelah kegiatan peledakan mereka baru bisa masuk lagi ke dalam underground. Jadi kalau inilah tipe uh, tipe dan pengontrolan yang kita lakukan. Terima kasih, Pak. Oke, okay. okay, langsung Pak. Tanya langsung Pak. Ya. Uh, tidak bisa Pak, karena ini sudah mengantri Pak, yang yang nanya secara tertulis. Jadi kami belum buka untuk pertanyaan secara langsung ya Pak ya. Mohon maaf, uh, harus mengantri ini ya. Baik, saya rasa cukup Pak Safari Lanjut kita akan buka ke pertanyaan yang ketiga. Datangnya dari Pak Hizum, Pak Hizum. Ya. Yeah. Oke, okay, sebentar Pak ya. Oke, okay, sebentar. Mohon maaf, kami harus searching dulu pertanyaan dari Pak Izum. Oke, okay. baik. Dari pertanyaan Pak Izum, Pak, yang ditanyakan adalah selama beroperasi di area kerja dengan temperatur tinggi, bisa minta tolong diperlihatkan data catatan cedera akibat temperatur tinggi ini? Ya, atau mungkin bisa dijelaskan ya. Cerita aja mungkin pak ibsun di kopi pak Ibn dari mana saya eh, saya dari eh, cait jawa barat pak inspektur tambang A. di Jadis, dari jawa barat oke okay, <tuk> baik ya oke okay, silakan pak Amir dijawab Kebetulan ya. ini datang ya, inspektur dari jawa barat langsung nih ya yang ikut bergabung ya terima kasih pak inspektur ya jadi eh, pengalaman kita pak Alhamdulillah sejak 2015 kita sudah kondisinya sudah lebih baik dibanding sebelumnya sebelum kita lakukan pengontrolan-pengontrol -pengontrol yang sudah kita lakukan tadi sebenarnya ini sekitar dua di bawah 2015 ya Pak, tahun 2014an kalau nggak salah, kita itu ada kejadian-kejadian seperti teman-teman yang kondisinya dehidrasi, kemudian sampai apa, tidak sadarkan diri Pak karena temperatur panas ya. kemudian itu untuk karena terpapar dengan suhu panas di area kerja ya. jadi ada yang sampai tidak sadarkan diri kemudian juga kalau kaitannya dengan air panas juga pernah uh, masuk ke dalam tempat penampungan air panas sementara di bawah, kena kaki juga itu yang disampaikan ke Okto itu sampai derajatnya dua, dua level 2 dua, ya. jadi itu kejadian-kejadian yang pernah terjadi di tambang kita tapi setelah kejadian-kejadian itu terjadi, evaluasi dari kami adalah dengan prosedur-prosedur uh, yang lebih strict dengan TWL tadi, kemudian juga ada area-area kerja yang memang uh, berbahaya, kita tidak izinkan untuk bekerja seorang diri. Jadi mereka bekerja dengan sistem tandem, harus minimal dua orang. Jadi kalau ada kejadian berbahaya, minimal ada satu orang juga yang langsung bisa uh, membantu pada saat itu. Tapi setelah 2015 ke atas, karena memang sumber dari bahaya itu kita hilangkan, eliminasi, yang air panas yang ada di heading itu sudah kita uh, turunkan, kontrol, jadi sudah tidak ada lagi bahaya-bahaya yang seperti tadi itu. Alhamdulillah. Ya. ya, jadi secara statistik cukup bagus ya Pak ya. E, artinya belum pernah terjadi Fatality atau kecelakaan LTM berat, mungkin? Tidak ada Pak Rahmat untuk ada, Pak. fatality kita level 2 saja tidak sampai fatality yang menyebabkan harus di apa namanya dirawat dengan jangka panjang. Ah baik. Ya cukup jelas ya Pak Hipsun ya. Uh, ya. Terima kasih jawabannya. Berarti mas Saf, Pak Ramad, cukup ya Pak? Tari... Ya, Pak? Mm hmm. Ya, silakan. Ramad nah, segera tahan. Uh, kita ya pernah terjadi uh, ada sesuatu yang terjadi. Oh, kembali trouble nih, suaranya trouble Tapi lagi itu... nih. Memang dia sebelum masuk itu sudah kurang tidur. Ini kan sudah dipakai seperti itu. Ya, suaranya bermasalah lagi Pak. Oke. Bagaimana kalau begini sekarang? Oke, bagus. Lanjut Pak Amir. Ya, jadi tambahan, tambahan tadi, uh, memang sebelum improvement-improvement uh, kita lakukan, itu ada satu karyawan ekspatriat memang, dia karena kurang fit sebenarnya itu. Dia uh, kurang cukup tidur, tetapi dia masuk, sehingga dia sedikit ini uh, secara fisik, dia mengalami uh, kelelahan seperti itu. Jadi um, tidak murni hmm. hanya uh, terpapar uh, heat stress jana ya, seperti itu. Oke, okay, baik. Ya, saya rasa cukup ya pertanyaan dari Pak Ibzun. Kami akan langsung ya, alihkan kasih, ke Pak. pertanyaan berikutnya Pak Ibzun. Ya, Komor terima kasih ya, kami potong. Ya, ya, ya, karena ada banyak pertanyaan berikutnya. Ini berikutnya pertanyaan dari Pak Azari Nawawi. Pak Azari, monggo di-unmute. Ini kebetulan sesepuh saya nih dari Kalsel kayak nih ya pak azari silahkan pak uh, uh, ini pertanyaannya demikian pak mohon maaf selain kontrol suhu parameter selain kontrol terhadap suhu parameter apa saja yang dilakukan pemeriksaan monggo silahkan pak Amir atau pak koloyan uh, ya yeah. baik uh, untuk kontrol mungkin detailnya pak jadi untuk suhu itu sendiri kita biasanya di area-area yang kritikal dan panas sebelum operator itu masuk ke area kerja ada supervisor kita yang melakukan pengecekan di awal shift dengan menggunakan awal tadi Kemudian nanti pada saat pertengahan shift juga akan dilakukan pengontrolan karena biasanya ada beberapa kasus sebelum bekerja masih bagus pada saat pertengahan shift kondisinya sudah jelek Walaupun terjadi seperti itu, barulah langsung nanti akan di action untuk kebaikannya dari sisi perbedaan ventilasi atau yang lain-lain. Okay. kontrol-kontrol lainnya, selain untuk pengecekan ventilasi, kita bekali teman-teman operator itu juga dengan namanya workplace inspection, Pak. Jadi ada kita istilah kita WPI, jadi di WPI itu ada 10 item, salah satunya yang tadi untuk menghindari bahaya kena air panas, kita tidak boleh bekerja dengan air yang mengenang di area kerja lebih dari 10 cm. Kita tidak oh, boleh iya. mengisi perangkat air dengan ketinggian lebih dari 10 meter. kita harus pompa dulu. Kemudian mereka juga harus identifikasi di area kerja di mana tempat-tempat untuk uh, menyelamatkan diri. Kita di underground bahaya utama adalah longsor juga, kemudian kebakaran oh. ada refuse chamber, Tempat yang apa namanya kita bisa berlindung. Mereka juga harus paham di lokasi dia bekerja, lokasi mana, area terdekat yang bisa untuk menyelamatkan diri. Kemudian mereka juga harus cek namanya kondisi batuan, ground support di area tersebut apakah dengan kondisi baik atau tidak. Itu juga dilakukan juga. Jadi kalau semua di workplace inspection itu semua jawabannya yes, mereka baru bisa masuk dan baru bisa mulai bekerja. Ya, nah, oke, okay, baik. Dan itu dari sisi saya, ya, tapi area peralatan sendiri, masing-masing operator juga dibekali dengan operator critical control check. Jadi, ada sekitar 1 sampai sepuluh beda-beda dengan masing-masing operator. Mereka juga harus checklist semua kondisi aman, alatnya baru, mereka baru bisa bekerja seperti itu. Pak, Baik, cukup jelas ya, Pak Haji? Cukup jelas. Sebenarnya ingin banyak baik. bertanya lagi Tapi sudah ada satu-satu pertanyaan ya Jadi, makasih, okay, Pak Terima kasih baik Terima kasih ya Oke terima kasih sudah berkenan hadir Pak Azari Lanjut ke pertanyaan Oke. berikutnya Ya Baik untuk pertanyaan berikutnya adalah Datangnya dari Pak Waloyo Beliau adalah uh, Dari BK3 Bandung Pertanyaannya adalah eh uh, Bagaimana program rehidrasi dilaksanakan dalam kondisi bulan Ramadan? Requirement di NHM harus minum satu setengah sampai dua liter air setiap dua jam. Nah ini bagaimana Pak untuk menghadapi di bulan Ramadan ini? Kami persilahkan Pak untuk dijawab langsung. Pak Dokter mungkin ya <gambil> yang mungkin akan menjawab. Yang <gambil> baik. Ya mungkin Pak dari sisi kami memang uh, dari SOP juga disitu disebutkan kita harus minimal berapa liter Pak Dokter satu setengah liter ya uh, selama bekerja dan mereka juga harus selalu kondisinya juga terhidrasi uh, ya Jadi untuk khusus aja sendiri memang uh, ada beberapa teman-teman yang uh, dengan kondisi pekerjaan cukup berat yang menggunakan visi Pak otomatis juga mereka Uh, tidak bisa melakukan rehidrasi tadi, jadi memang ada beberapa teman-teman yang mengambil keputusan bahwa mereka uh, akan uh, mengambil uh, apa namanya mengambil puasanya di, di, di, di saat lain, seperti di bulan puasa, Pak. Jadi kembali lagi fit for work itu yang paling penting, ya, yang paling utama mereka fit untuk bekerja, kemudian untuk masalah hidrasi tadi, ya kita tetap uh, minta ke mereka untuk kondisi-kondisi pekerja yang khusus ya, yang memang harus mm. diragih mereka uh, uh, harus memenuhi itu dan ya, sepaksa harus uh, melakukan uh, keselamatan ya, melakukan kuasanya di uh, sesudah bulan kuasa seperti itu Pak oh gitu ya Pak ya tapi, tapi kalau ya. ya silakan Pak Waluyo ditanggapin Ya, terima kasih, Pak. Saya kira memang karena e, sudah menjadi sesuatu yang, apa tadi, it's fit forward, ya, ini menjadi e, di pelaksanaan. Saya kira apa yang sudah dilakukan, oke, kita jawab yang saya, Pak. Oke, kasih, baik, Pak. ya, ya, terima kasih, Pak Amir. E, atas jawabannya, kita akan langsung ke pertanyaan berikutnya, Pak. Siap, Pak Amir? Dan tim, iya. Ya. Oke baik, pertanyaan berikutnya datangnya dari Pak Hendy Umar Wah ini pelaku uh, safety underground di Freeport ya, yang sudah cukup lama nih hmm. uh, Pak Hendy Umar mungkin bisa di unmute uh, Ada dua pertanyaan di sini Pak, yang pertama adalah Terkait oh, ya. dengan air panas yang berasal dari batuan Bagaimana kontrol yang dilakukan seandainya akan charging eksplosif di hiding? dengan batuan yang panas karena kondisi cukup berisiko. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, chiller untuk ventilasi apakah dilakukan alami? Artinya adanya intake drift dan exhaust drift atau ada mesin chiller khusus? Pa. Baik, Pak Rahmat. Pa, maaf Pak Rahmat, yang kedua ya. itu tadi, yang kedua itu dibatalin aja karena ternyata di slide sudah ada. Tadi saya bikin pertanyaan sebelum ada slide. Mungkin lebih ah, baik ya, ya nanti, di, nanti diganti diganti dengan yang satu lagi ya Pak ya nanti setelah dijawab <laughs> setelah. <laughs> <laughs> <laughs> jangan panjang-panjang nah, ya? enggak, sedikit satu aja <laughs> Karena, oke baik Pak Amir silahkan dijawab Pak <laughs> ya terima kasih untuk yang kontrol kita terhadap batuan panas uh, terutunya kan tidak semua heading, tidak semua lokasi itu panas, itu uh, tergantung terdapatannya saja. Namun demikian untuk antisipasi, eh, kita menggunakan anfo untuk lubang bas, lubang kering. Sorry, itu dengan membuat campuran anfo itu, kita tidak gunakan solar, kita gunakan parafin. Maksudnya kita naikkan eh, flash point dari campuran itu supaya eh, kita bisa membuatnya lebih tinggi dari uh, suhu dari yang ada di kita uh, kuat atau lokasi-lokasi yang kita casting sehingga tidak terjadi uh, akan awal atau penyerahan awal ketika kita bukan. sementara begitu tapi ini akan ditambahkan oleh Pak Rian yang sehari-harinya mengurus gerakan <tuh> di <Digital>. apa <tuh> <tuh> silakan mendengar <tuh> kami Ya, jadi memang ada dua jenis, Pak, eksplosif yang digunakan, seperti yang disampaikan Pak Amir tadi, khusus untuk Togoraci, kita gunakan anpa Pak, namanya Amonimic nitrat partikel Oil. Untuk uh, di untuk di rencana, kita tetap gunakan ANFO. Jadi ada beda dua eksplosif yang digunakan. Kemudian secara spesifik di Togoraci memang... Uh, eksplosif kita yang kita gunakan itu sudah mempunyai spesifikasi sampai 80 derajat kenapa 80 derajat? karena 80 derajat ini merupakan batasan maksimal kita yang kita bisa inisiasi yang kita bisa charging untuk heading Pak, jadi untuk heading yang mau kita charging kita lakukan pengukuran temperatur dulu Pak, dan itu juga dibagi menjadi beberapa cluster untuk suhu antara 0 sampai 55 derajat itu sleeping timenya itu pada saat charging bisa sampai 8 jam kemudian pada saat suhu sudah 55 sampai 60 derajat itu dibatasi hanya 6 jam kemudian sekitar 65 sampai 75 itu sejak kita charging dibatasi hanya 4 jam saja dan yang terakhir 75 sampai 85 derajat celcius itu bisa kita charging dalam waktu dua jam. Jadi kluster-kluster itu yang merupakan protokol kita pada saat melakukan charging. Kemudian uh, eksplosif kita pun yang kita gunakan seperti detonatornya sebelumnya juga pada saat kita lakukan pengorderan ke, uh, ke vendor mereka juga lakukan trial pak karena di spesifikasi mereka itu tidak sampai suhunya ke delapan derajat kita lakukan trial di sini. Akhirnya mereka mampu mengeluarkan statement bahwa detonator mereka juga bisa bertahan sampai 80 derajat. Dan memang khusus, spesifik eksplosif yang digunakan di Raci ini yang uh, heavy duty semua, Pak. Dari sisi signal tube-nya, dari sisi amonium nitra campuran dengan paracenic oil, dan juga ada kontrol-kontrol lainnya yang sleeping time tadi dibatasi sesuai dengan temperatur yang ada di heading. Seperti itu, Pak. Oke okay, baik okay. Ya Pak Hendy langsung pertanyaan ya. kedua Singkat, padat uh, Ya ya uh, ya sekalian ini Pak Koreksi Pak Rahmat saya bukan di Freeport lagi Jadi kenapa oh, okay. saya, uh, saya kena kenapa, kenapa menanyakan ya. ini Karena kebetulan di tambang baru saya Di DPM di Sumatera Utara Itu kan lagi akan membuat Tambang bawah tanah Ya kebetulan sekarang juga masih 15 meter Tanahnya jadi saya perlu sharingnya lagi Karena kondisinya kemungkinan besar Suhunya di sana juga panas, jadi kita ingin tahu uh, seperti itu. Kemudian, yang kedua, gini, Pak. Tadi dijelaskan di slide stopping itu, uh, saya ingin tahu menjaga akses. Bagaimana pengamanan akses ketika si stopping yang sudah didudukan ketika itu tidak ada orang lagi mencegah orang masuk yang yang tidak authorized ya mencegah masuk ke area tersebut karena ada kemungkinan tadi yang seperti dibilang Pak Amir bahwa salah satu resiko di underground adalah di MhM banyaknya air sehingga kemungkinan besar longsor. Nah itu uh, pencegahannya atau mitigasinya seperti apa ya supaya tidak ada orang atau yang tidak authorized masuk ke akses di scoping tersebut dan boger atau biasanya orang Australia yang bilang boger. Lodaknya itu menggunakan manual atau remote ya eh, di NHN ini supaya jadi referensi juga buat kami yang akan melakukan karena sistem penambangannya metode penambangannya akan sama uh, macam katencil dan stopper itu. Oke terima kasih. Itu aja Pak Rahmat, Terima kasih. Oke, okay, makasih Pak Endi. Langsung Pak Amir, silahkan dijawab, ditanggapin. Ya. Langsung sama telepon kami nih. <laughs> ya, ya, Pak. Biar lebih improvisasinya lebih bagus. Jadi untuk stopping memang eh, biasanya panjang bukan stopping Pak dari tiap-tiap engineer kita dibatasi maksimal 25 eh 20 Pak, 20 meter. Jadi kalau kita sudah mencapai bukan 20 meter strike-nya harus kita stop dan kita backfill dengan pasta kata tadi. Jadi untuk mitigasinya kalau sedang proses stopping berjalan ada open hole seperti itu setiap akhir shift kita harus pasang tanggul di area situ. Kemudian, kita pasang sign open hole di situ. Jadi, semua orang yang ke area situ juga tahu bahwa di situ ada open hole atau bahaya uh, yang di area tanpa penyangga. Kemudian, tanggul, tanggulnya, tanggulnya, bapak pakai apa? Tanggulnya, tanggulnya pakai oh, material ya, tanggul. saja, Pak. Oh, material oh. saja. Oke, okay, oke. Okay. Iya, yeah. 1 meter sampai 1,5 meter. Oke, okay, oke. Okay. Untuk alat mekanisnya, kita gunakan remote loader, Pak. Jadi, untuk... Okay stopping kita juga mengoperasikan dari jarak jauh jadi kita pasang apa namanya kontainer ya di situ mereka Operator berada di kontainer tersebut biasanya ya jaraknya 60 meter 60 sampai 100 meter dari area stopping. Jadi hanya boger atau loader tadi yang masuk ke area stopping karena di situ ada potensi batuan yang nggak disangga. Jadi kita juga nggak mau merisikokan uh, operator kita untuk masuk ke area tersebut pak. Mungkin seperti itu pak. Oke. Okay. Terima kasih. Eh, ya. Terima kasih cukup jelas. Terima kasih. Iya. Oke. Okay. Terima okay. okay. kasih Pak Indi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Amir. Nah itu Pak Endi bisa kapan-kapan kayak kosong, nggak apa-apa, Pak. <laughs> oh, siap, Akan siap. Siap, saya menunggu. <laughs> <laughs> Pak Amir, Pak Amir dan tim, ini masih banyak pertanyaan Pak Amir, jadi nanti mungkin jawabannya juga kami mohon lebih singkat dan padat dan demikian juga untuk penanya, mohon ma maaf. Untuk tidak memberikan pertanyaan tambahan, Pak. Ya, karena masih ada sekitar uh, 15 pertanyaan. Sementara waktu kita tinggal 30 menit. Ya, Pak Amir di Ya, Pak. Kopi, kopi, kopi. Oke. Okay. Okay. Baik. Baik. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya adalah uh, datangnya dari Ibu Belinda. Ibu Belinda mungkin bisa di-unmute. Hmm. Indonesia, ya, Ibu Belinda. Sebentar, pertanyaannya adalah: eh, bagaimana memanage atau mengelola resiko dehidrasi pada pekerja Di saat bulan Ramadan seperti saat ini? Oh, sudah, ya, tadi, ya, sudah, sudah, sudah, ya sudah, Amir ya. sudah, sudah, Ibu Belinda sudah, pernah di sini sudah, Dia udah lihat sendiri sudah, Oke okay, baik. Berarti kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ibu, Ibu Belinda. Oke okay ya kita lanjut ya Kayaknya tadi udah terjawab juga tadi Waktu ditanyakan oleh Pak Waluyo Ibu Belinda di copy Oke okay. Kayaknya masih di unmute Bu Belinda oh, Oke okay. kayaknya Sebenarnya udah keluar uh, ini uh, Bu Belinda Baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pamir, share filenya Tolong di close Pak Oh, bukan berita, bukan kita, bukan kita ya, dari situ. Oke, okay, oke, okay, baik, baik. Uh, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Mahmudi. Pak Mahmudi. <tuh> oke, okay, dari Pak Mahmudi, uh, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Mengingat hot water hazardnya apakah pernah ada fatal accident atau accident lain yang terjadi di underground Tagarubici dan bagaimana rekomendasinya saya rasa ini juga sudah ya Pak Amir ya sudah terjawab juga ya Pak sudah, sudah, sudah. ya sudah terjawab baik kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ke pertanyaan berikutnya datangnya dari Pak Ahmad Saifullah Pak Ahmad Saifullah oke sebentar Pak. Pak, Ahmad Saifulah menanyakan apakah ada perlakuan khusus atau berbeda untuk daerah yang terdapat aliran panas terhadap ground support-nya. Oke Pak, silakan. Oke, untuk, nggak ada Pak, jadi bisa dibilang tidak ada. Kita perbedaan ground support hanya dua saja untuk area yang long term atau area yang short term. Kalau short term ini area yang ore heading Pak biasanya, itu menggunakan split set yang non galvanis. Kemudian, kalau yang untuk long term, kita menggunakan split set yang galvanis supaya uh, bisa bertahan lebih panjang. Tapi, secara spesifik, kalau ada yang panas, uh, ground support berbeda, tidak ada, Pak. Sama, Pak. Oke, sama ya, Pak. ya? Berarti, ya, Pak. Ya, ya Pak. Sama aja. Ini, ini, ini, bagus, ini, ini, ini, Pak Mahmudi, ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan, Pak Mahmudi udah cukup jelas? Ya, ya. Oke, okay, baik. Pak Mahmudi saya rasa udah cukup jelas ya Pak? Jawaban dari eh, Pak Amir. Kemudian uh, lanjut ke Pak oh, bukan Pak Mahmudi, maaf Pak Ahmad Saifullah. Ya, selanjutnya ini akan kami bacakan uh, pertanyaan dari Bapak Febrian. Pak Febrian, mungkin di copy Pak. Pak Febrian bisa di unmute. Pak Febrian. Pak Febrian ada di sini. Pak Ahmad, kalau Pak Ahmad Saifuloh tadi dari mana ya? institusinya. Pak Ahmad Saifullah dari mana? Mungkin dicopy Pak Pak Ahmad Saya, saya dari dari, dari jawab, Saya dari PPS, Saya dari PPSDM Minerba, Pak. Oh, PPSDM Minerba, Pak. Dari Bandung ya, Pak? Ya, betul, Pak. Baik, mungkin Pak Ahmad Saifullah ada yang mau dikonfirmasikan lagi, Pak, terkait uh, tadi tanggapan dari Pak Amir. Ya, ya mungkin tadi itu kan pertanyaan saya itu kan apakah ada peluang khusus atau tidak ternyata kan tidak ada sama ada. Jadi saya berpikir artinya eh, air Maaf Pak Amat, suaranya kurang jelas Pak. Kurang jelas, nah, mohon diulang. Pertanyaan saya itu kan tadi sudah dijawab eh, artinya tidak ada perbedaan perlakuan khusus kan, untuk daerah yang ada aliran air panasnya. Dan kenapa saya bertanya seperti itu? Tadinya saya berpikir, oh mungkin karena ada aliran air panasnya untuk masa batuan seperti ini mungkin akan berbeda. Mungkin itu, Tadinya saya berpikir seperti itu, gitu kan. Itu saja sih tapi ternyata kan tidak ada, gitu kan. Hanya, eh, maksud saya itu sama saja, gitu. Aslinya untuk dengan daerah yang tidak ada aliran panasnya, <tuh> ada aliran panasnya. Sistem penyangkannya sama, gitu. gitu. Oke, okay. nah, ya. Yeah. <tuh> baik berarti sudah clear ya pak ya ya ya pak itu saya hanya nanya itu saja sisa penasaran saja gitu pak <tuh> oke okay. terima kasih pak Ahmad Subuloh yang sudah berkenan bergabung dengan kami ya sama-sama pak Amir iya ya. kasih ya. pak Amir kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya pak ya silakan pak oke okay, baik pertanyaan berikutnya ini dari pak Febrian saya coba unmute pak Febrian tapi nggak bisa pak Febrian mungkin mungkin ada di sini bisa angkat tangan pak Pak Febrian. Pak Febrian, ada di sini nggak? Kalau nggak ada di sini, mungkin lebih baik kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ini. Ya. Oke, okay, Pak Febrian nggak ada di sini, kayaknya sedang keluar mungkin ya. Jadi kita lanjut aja, Pak, pertanyaan berikutnya, Pak. ya. Lagi bikin uh, ini datangnya dari Pak Darius. Pak Darius Agung. Pak Darius Agung, mohon angkat tangan. Pak Darius Agung. Ada juga. Pak Darius. Pak ya, Darius, ya. ada nggak di sini? Halo Pak. Ya oke okay. ya Pak Darius ya. Jadi pertanyaan Pak Darius adalah sebagai ya, berikut ya. Pak. Bagaimana pro prosentase penurunan temperatur pada lubang bukaan setelah penerapan water pumping barhul? Pak Amir, silakan dijawab. Baik, ya, langsung nih sama ahlinya nih. Ya, jadi memang yang menyebabkan area kita panas, suhu temperatur kerja itu karena kehadiran air panas, Pak. Jadi begitu air panas itu sudah tereliminasi, keluar, otomatis drop langsung suhu area kerja itu menjadi lebih baik. Dan Kadang ada beberapa juga, beberapa area-area yang tidak ada air panas, tapi batunya juga panas, Pak. Jadi untuk hal inilah kontrol kita mengenai uh, pengambilan data thermal working limit. Jadi semakin ventilasi yang dihembuskan anginnya itu semakin kencang kecepatannya, uh, maka udara yang ada di area kerja juga itu akan terventilasi dengan baik dan suhunya juga uh, uh, bagus, Pak kerjanya seperti itu Pak nah, oke okay. gimana Pak Darius ya uh, baik Pak terima kasih jawaban Pak Ryan. Uh, kalau berdasarkan pengalaman ini melanjutkan yang tadi saja Pak uh, dari kedua kontrol itu ya antara pumping dengan uh, chiller yang sebenarnya yang mana yang yang prosentasenya paling besar mengatasi permasalahan water ini Pak. Makasih Pak. Dua-duanya saling sangat penting, Pak, ya. tapi yang paling penting juga pompa tadi itu yang paling uh, utama. Karena chiller sendiri kita sudah mulai punya di 2013. Pada saat chiller itu kita punya, kita belum punya sistem dewatering yang sekarang. Dulu meskipun chiller sudah ada tapi air panas masih ada, kita tetap tidak bisa kerja, Pak. Tapi begitu kita komunikasikan antara chiller dan juga pompa tadi, uh, otomatis uh, itu menjadi lebih baik, Pak. Jadi dua dialnya itu tadi ada satu waktu. Ya, panasnya kita hilangkan barulah uh, itu bisa lebih baik uh, area kerja kita, Pak. Baik. Oke, okay, cukup jelas ya. Terima kasih, Pak Rian. ya yeah. Pak Amir. Oke, okay, baik. Mohon langsung di unmute ya Pak Darius. Pak Darius mohon maaf dari perusahaan apa, Pak? Saya dari Sawalunto Pak. Balai Tambang Bawah oh. Tanah. Oke, okay, Sawalunto ya. Baik. Terima kasih Pak Darius, mohon segera ah, di unmute. Pertanyaan berikutnya ini adalah datangnya dari Pak pembina kita hmm. nih. <laughs> Pak pembina kita Pak Eko Gunarto yang beliau dari awal APKPI Sharing Season secara online sudah mensupport kita dan selalu hadir dari Bet 1, 2, 3, dan 4. Pak Eko, kami mohon menyampaikan langsung, Pak Eko. Bisa kami silakan di-unmute. Ini kebetulan ada pertanyaan, tapi cukup panjang. Mungkin kalau lebih jelasnya, beliau akan menyampaikan sendiri. Eh. Eh. Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Rahmat dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Rahmat. Pak Amir, Pak Dr. dan kawan-kawan. Adaptor kentoro yang di ujung sana. Selamat berpuasa yang puasa. Puasa <Gülüyor> semua Pak. Gak Pak Auto nggak puasa Pak soalnya. Eh, uh, ini materi pertama ya. Materi ini sangat menarik dan levelnya ini deh high level ya. Eh, uh, halo. Terutama yeah. yeah. yeah. yang hadir di sini, saya lihat banyak juga yang bukan di tambang dan bukan di underground. Nah, sementara kalau kita bicara tambang, kita bicara high risk. Gak ada yang low risk di tambang itu. Taman oh. dalam tambang bawah tanah itu high risk, bersifat tinggi, bahkan sebagian critical risk, resiko yang kritis. Maka di beberapa negara, orang yang dikatakan punya pengalaman dua tahun, itu pengalaman underground. Open pit itu tidak dianggap pengalaman open pit. Ini konsep berpikir yang harus kita pahami pertama. Okay. Yang kedua, ini Pak Amir dan kawan-kawan, saya tentunya pengen ada pembelajaran juga yang ke umum Pertama mungkin yang saya belum dengar atau mungkin saya nggak dengar, berapa sih jumlah alat, berapa sih jumlah orang persip, sehingga berapa sih kebutuhan udara yang diperlukan persip? Nah, ini saya kayaknya belum lihat ya kebutuhan udara. Nah, berapa suplai udara yang dimasukkan ke dalam tambang dengan apa? Apakah low atau exhaust? Tanya, apa nah, nya Ini mungkin perlu disampaikan juga ya. Uh, Terus faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan underground itu tentu pertama ada penyanggaan tadi udah disinggung tapi penyanggaan di NHM ini metodenya apa saja sih metode penyanggaannya kalau di kan ada beberapa macam ya eh okay. terus berkaitan dengan pencahayaan nah Berapa sih seharusnya pencahayaan yang minimal diterima oleh karyawan? Ini kaitannya nanti Pak Dokter Tunjaro ini kan? Ya, mata. Apakah kalau dari luar langsung masuk ke dalam tambang itu, jarak satu titik ke satu titik lampu itu berapa sih dibuat supaya uh, okupasionalnya itu terpenuhi? Eh... Uh, yang ketiga mungkin ada kaitannya Ventilasi ya. Tadi sangat menarik Ventilasi itu Untuk mengatasi panas Dialirkan yang cukup dingin Di sana uh, Saya tidak melihat Mungkin saya kurang bisa melihat Berapa sih angka-angkanya Kan gitu loh Angka-angkanya Terus kembali kepada ventilasi Tadi kalau air panasnya Sudah ke drainage, maka di sana menjadi dingin. Nah pertanyaannya, ada nggak sih upaya air panas ini dimanfaatkan? E, saya hanya melihat, di beberapa negara kalau t 4 di-drainage dijadikan untuk penerangan, nah, CH4 mudah gas mungkin ya. Nah panas bumi itu uang panas, bahkan mengandung air panasnya di atas 150 derajat juga di-drainage. Nah, bagaimana dengan air panas yang di NAM? Nah apa dia ya bisa dimanfaatkan untuk permandian atau apa? tapi ini kaitannya dengan umur tanda nanti ya. Nah terus berapa luas sekadar air panas ini? Nah ini yang tadi saya juga tanya belum lihat. Uh, yang berikutnya drainase tadi ya. Ini, sistemnya bagaimana supaya betul-betul air terkumpul ke satu titik dari satu titik dipompa kemana? Itu. E, terus kalau kita bicara panas, e, dulu Captain 555 55 itu di bawah 25 derajat kalau nggak salah ya. Sementara ambil temperatur kita kan sudah 30 derajat ya. Jadi menurut saya kita kerja di underground 228 Tidak masalah karena ambience temperatur kita sudah 30 derajat di kan gitu. sana. Nah kaitannya itu bisa nggak sebetulnya mungkin tidak sekarang ke depan lagi nih Pak Rahmat ada yeah. satu sesi lagi tentang keselamatan tambang oh, dalam ini. Yeah yang dikemas demikian rupa, ya, dikemas demikian rupa, sehingga sebagai orang awam memahami betul betapa bersikukun yang terjadi tambang dalam, sehingga beberapa hal itu harus dikelola dengan baik, dengan baik, ya, dengan baik. Maka mungkin di sini dalam pandangan saya ada eh, SNI, ada aturan ada standar-standar internasional yang harus dipenuhi, yang ditambang bawah tanah nah, fakta di NAM seperti apa? tadi panasnya 61 70 derajat kan gitu fakta-fakta nah, yang ada terus upaya tadi mengalirkan udara dingin dan lain itu upaya yang harus kita hargai, tidak mudah untuk menurunkan temperatur itu nah, dari upaya itu, hasilnya bagaimana? nah, bahwa so, Kadang-kadang kita hanya melihat kok cuman begitu, padahal upayanya pagi buat sore, sore buat pagi gitu Pak Rahmat. Ini yang perlu juga yeah. diperahami bersama. Uh, terus air panas tadi, selain panas, unsur apa aja yang ada di dalamnya? Ini kan penting nih. Ya. Kalau ada pelerangnya dikit-dikit bagus juga nanti uh, Ya, yeah. Saya kira... Kaitannya ini, Pak Amir, Pak Auto, Pak Dokter, ya. eh, ya mungkin nanti ada satu sesi lagi yang sengaja, kan, tentang keselamatan under ground dari NAM ya, Bahkan, mungkin dari ekstrak tripod, walaupun sekarang jengganti tripod, ya, mau buka tambang baru, kan, bisa lagi sini Bagaimana keselamatan tambang di tambang bawah tanah? Jadi. Pertanyaan tidak harus dijawab sekarang, mau dijawab juga boleh, tapi saya lebih senang ini dikemas bagaimana satu sesi lagi tentang keselamatan tambang bawah tanah secara umum. Kalau ini tadi sudah fokus kepada mengatasi air panas di tambang bawah tanah NAM. Saya kira itu dari saya Pak Rahmat okay. Mohon maaf dengan kawan-kawan sangat panjang. Tapi saya lebih melihat bagaimana bahwa sesi-sesi ini betul-betul memberi pembelajaran kepada umum karena clear anggotanya banyak yang umum juga dan juga sebagai refresh bagi kita-kita yang mungkin pernah di underground dan untuk memperdalam bagi kita-kita yang belum pernah di underground. Pak Amir, Pak Otto, Pak Dokter, terima kasih untuk semuanya. Waktu saya kembalikan ke Pak Rahmat, makasih, buat Makasih, Pak Eko, terima kasih, Pak Eko. <tik> <tik> ya. Pak Amir, rasanya masukan yang sangat ini, ya Pak? Ya, artinya kita masih berharap lagi nih, uh, next batch uh, dari Pak Amir dan tim akan kita undang kembali, Pak, hadir di sini. Kira-kira bagaimana, Pak Amir, bersedia, Pak? <tik> <tik> Bisa biasa, nih. <laughs> dari tambang atau Parah para juga perlu itu asmetan juga macam. <laughs> Oke, okay, Pak Amir, mungkin ada sedikit tanggapan untuk uh, Pak Pak Eko paling enggak sedikit uh, uh, klarifikasi kasih ataupun supaya kita bisa yang ditanyakan Pak Eko tadi mungkin ada sedikit gambaran gitu. Pak Amir silakan. Baik, terima kasih sekali lagi eh uh, penghargaan kami yang tulus ke Pak Eko. Ini suara beliau ini Mengobati kiriman kita semua ini. Jadi itu yang pertama, eh, yang kedua, terima kasih juga ini beberapa masukan sangat-sangat penting dan yang lebih utama lagi dari Pak Eko tadi adalah pesan penting beliau bahwa bekerja di lingkungan bawah tanah atau di tambang bawah tanah itu tidak hanya high risk, tetapi critical risk. Mm -hmm. Pesan penting bahwa memang, eh, Bagaimana bagaimanapun juga, kita, kalau masuk di underground, menambang di bawah tanah, sudah pasti kita akan berhadapan dengan eh, beberapa risiko, di antaranya keruntuhan. Kemudian, eh, air panas itu sendiri untuk kami di sini, belum tentu ada di tempat lain, pun juga sangat-sangat penting untuk diantisipasi. yang lainnya adalah pengaturan uh, trafikan lain di bawah tanah itu sendiri Lain itu, tugas-tugas dan segala macamnya jadi pokoknya, apa yang diatur di dalam ECBP terutama di DPR itu memang harus kita betul-betul uh, trafikan, karena kalau tidak seperti yang kami sampaikan di halaman Uh, Ringkasan akhir tadi Penutup tadi Itu Cepat atau lambat kita akan dihentikan oleh Risiko itu sendiri sehingga Apa yang kita harapkan dalam berpolusi Tidak akan kita capai Sekali lagi apa yang disampaikan Pak Eko Itu menjadi masukan penting Yaitu bagaimana Informasi atau sharing itu Perlu dikemas sedemikian sehingga bagi mereka Yang Perlu pun familiar dengan situasi underground Bisa berkaya mereka punya hati pengetahuan mengenai pengelolaan risiko okay. Seperti ya. itu Pak Ma dan Bapak itu semua uh, Terlebih utama ke Pak Eko yang kami uh, Baik Pak Amir ya. Oke okay, Pak Amir ini bukan berarti uh, selesai Artinya nanti ketika Bapak kami undang kembali hadir di sini ya Pak Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Amir. Masih ada waktu, Pak. Oke, baik. Oh, mohon maaf, Pak Eko, kita lanjutkan kembali, Pak, ya. Ke penanya berikutnya. Ya, silakan Pak Rahmat. Saya sudah copy dan kirim ke Pak Amir. Semuanya sama yang dengan Pak Rahmat. Oke. <laughs> baik. baik. Selanjutnya pertanyaan lagi, nih. Ini dari sesepuh kita juga, nih, Pak, rupanya. Sambung, menyambung lagi, nih. Uh, ini datangnya dari Pak Dwi Pujiarso, ya, salah satu uh, apa, uh, pembina kita uh, di APKPI, kami unmute Pak Dwi, mungkin pertanyaan singkatnya saya bacakan terlebih dahulu, tapi kalau seandainya Pak Dwi ingin menambahkan kami persilahkan, uh, tolong. Uh, luar biasa Pak Dwi sangat appreciate dengan uh, apa yang dilakukan oleh Pak Amir dan tim Luar biasa air panas sudah dihandle dengan sangat baik gitu ya Pak er, Ya. Nah pertanyaannya adalah tolong sekilas saja Pak Amir dan tim Di share terkait mengenai underground evacuation programnya Pak Pak Dwi ingin menambahkan pertanyaan yang saya sampaikan baik Ya Pak Amir ah, Senang sekali ingat lagi mengenai underground, itu adalah tahun, tiga tahun pertama saya di frequent di underground itu sudah 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu Oke, okay, Pak Amir, Pak Abdul, Pak Rian, Pak Tentorong dan sangat detail sekali mengenai dan sudah di handle dengan sangat banyak tapi diingatkan oleh Pak Eko bahwa sebetulnya keselamatan tambang bawah tanah itu luas sekali. Dan yang lainnya tadi hmm. uh, adalah basicnya on nah, Salah satunya yang ingat saya tanyakan di sini karena ini adalah bagian yang kritikal di tambang bawah tanah adalah evacuation plan atau evacuation program. Mungkin di waktu yang pendek ini itu aja sementara Pak Amir tim silakan. Yeah silakan Pak Amir baik ini sama Pak <mukti> Octo sama Varian <mukti> juga boleh silakan Varian ini sekalian ini untuk ujian ini kepemuda membawa tanah ini ya, ya, Pak Eko <mukti> oh, mantap mantap <mukti> ya oke terima kasih Pak Dwi uh, jadi untuk evakuasi plan kita, evakuasi plan memang kita dari sisi internal juga uh, lalu melakukannya dalam satu tahun sekali minimal Pak, ya drillnya Jadi kita pun setiap tahun ini kita lakukan dengan skenario juga yang berbeda-beda Masalah karena resiko kita cukup banyak, yang terutama yang sudah kita lakukan terakhir ini adalah mengenai kebakaran di underground itu juga itu sudah kita lakukan dalam beberapa waktu lalu jadi setiap tahun pun sebenarnya kita lakukan yang berbeda-beda ya, ini melibatkan uh, berbagai elemen uh, departemen juga dari di NHI sendiri kita punya TPRT nya juga pak yang selalu standby 24 jam dan juga di kru kita masing-masing uh, kru kita juga ada volunteer juga jadi masing-masing kru kita punya minimal dua orang yang selalu juga ikut latihan setiap uh, sebulan dua kali dengan TPRI. Jadi, inilah yang kita juga extend, uh, apa namanya, uh, tanggung jawabnya kepada volunteer ini. Jadi, pada saat krunya terjadi, merekalah yang bertanggung jawab di awal untuk melakukan proses ini di awal, seperti itu, Pak. Jadi, program-program ini senantiasa kita lakukan juga, dan untuk drill itu sendiri kita juga lakukan. Dengan guidance yang kita punya, kita juga punya evacuation management plan juga di masing-masing tambang Kemudian masing-masing ownernya untuk dari sisi pencatatan, disitu ada orangnya Kemudian dari sisi, apa namanya, yang di lapangannya, semua strukturnya sudah ada Dan itu juga kita lakukan sesuai dengan guidance yang ada Dan tentunya ini juga dengan melibatkan tim dari departemen safety juga Pak Mungkin secara singkatnya seperti itu, Pak Dwi, jadi uh, programnya selalu kita lakukan secara rutin di underground. Mungkin Pak apa -apa ada yang mau dicatakan? Ya mungkin selain yang tadi dikatakan tadi ya, kita juga ada pertinian yang berbunuh di kita ada review table juga di sana. Jadi kalau ada situasi-situasi tertentu, kita juga ada tempat di mana orang bisa berkumpul dulu ataupun bisa safe pada saat kejadian tersebut. Dan juga kita menggunakan apa? talk ya di dalam. Juga kita juga tetap menggunakan safex untuk yang kritik apalagi kalau terjadi ada uh, kondisi pelakaran latar ataupun lainnya. Dan uh, IRT juga selalu ataupun rutin kita lakukan joint inspection juga untuk melihat area underground bersama-sama dengan operation karena mm -hmm. IRT untuk melihat dan juga mengupdate situasi di di underground bawah tanah sehingga pada saat nanti kalau terjadi kita akan, ataupun IRT sudah mempunyai familiarisasi kondisi di situ dan juga lebih mudah mereka bisa mengenal area tersebut. Mungkin itu sebagian kecil yang bisa saya sampaikan, Pak e, Baik, Terima kasih, Pak. Nah, luar biasa. Kira-kira yeah. jarak yeah. terjauh, <tik> jarak terjauh untuk keluar ke PSR itu saat ini berapa jauh? Dari titik okay. terjauh sampai Jadi, ke PESR. Kalau kira... untuk uh, area-area itu... ya, jadi untuk review chamber, kita punya Standar itu paling jauh 750 Meter pak, ini refuge chamber untuk tempat Berlindung pada saat ada terjadi kebakaran ataupun uh, uh, kondisi, kondisi yang lain Itu maksimal 750 Meter, dan ini juga Disesuaikan dengan kondisi sapok tadi uh, Self rescue yang kita pakai Karena pada saat berjalan, berlari Itu difasilitasi untuk jarak seperti itu pak. Jadi paling jauh 750 dan untuk area-area fresh -area airbase juga Kita nggak lebih jauh dari uh, 500 meter Pak Jadi untuk area-area kerja kita Kebetulan fresh airbase kita juga ini uh, Merupakan area yang aman ya Di situ juga setiap fresh airbase Kita taruh sketcher Kemudian kita ada leather juga Pak Jadi fresh airbase itu shaft bambang saknya itu kemudian kita lakukan uh, beberapa uh, peralatan sersi juga di sisi rescue di situ, pak. jadi tidak jauh pak. oke okay. yeah. otit Pak Otto terima kasih uh, masih anu lah, masih pendek lah 500, baik, terima kasih banyak Pak sukses terima kasih terima kasih ya. terima kasih Pak Dwi ya yeah makasih kasih Pak Dwi pertanyaannya ya. mencerahkan juga buat semuanya tentunya Nah sebenarnya waktunya ini secara resmi tinggal lima menit lagi Sementara masih ada 9 pertanyaan Pak Jadi eh, mungkin kalau seandainya ada pertanyaan Bapak-Bapak yang belum sempat terjawab Kami mohon maaf Nanti tetap akan kami sampaikan ke eh, Pak Amir dan tim Untuk mungkin bisa diberikan jawaban tertulis atau bagaimana Gitu ya Pak ya Pak Amir ya boleh di email aja ya. nah ini sebenarnya oke okay, masih ada waktu sedikit. pertanyaan berikutnya dari Pak Wisnu Guntama. Pak Wisnu Guntama mana? Pak Wisnu masih ada? masih pak. ya. dari oh, yang masih oke. Okay. sebenarnya hampir sama dengan kaitannya ya. dengan emergensi. Uh, mungkin singkat aja dijawab pak. kalau seandainya ada terjadi pingsan, bagaimana sistem tanggap daruratnya gitu pak? atau insiden? Singkat aja mungkin, jawabannya? Kalau terjadi hal seperti itu Pak, langsung kita evakuasi ke luar Pak, ke portal, kemudian langsung kita uh, bawa ke klinik Pak. Seperti itu Pak. Oke. Okay. Dengan IRT-nya tentunya. Ya. Seperti itu. Jadi kita okay. punya apa, khusus di underground untuk channel darurat. Jadi kalau ada kondisi seperti itu, kita kontak channel 1, kemudian kita bawa orang yang ke portal dan bersamaan tim uh, emergency juga akan bertemu di portal untuk dibawa ke klinik untuk uh, lanjutan uh, penanganan itu, Pak. Oke, okay, baik. Ya, saya rasa cukup ya, Pak. Terus pertanyaan cukup, Pak, cukup. berikutnya adalah datangnya dari Pak Muhammad Afif. Pak Muhammad Afif masih di sini? masih. Ya. masih. Oke okay, baik. Ini sebenarnya juga kaitannya dengan emergensi lagi nih Pak. Jelaskan emergency respon plan pada pekerja A, pekerja yang mengalami dehidrasi. Apa saja pemeriksaan kesehatan secara berkala yang dilakukan pada pekerja yang bekerja di area tersebut. Mungkin secara singkat padat saja Pak Amir dan tim silakan. Oke okay, untuk kasus-kasus emergensi tentunya. Uh, kita akan menerima laporan Bisa ada di bawah itu kan ada juga Teman-teman uh, kita yang Sudah uh, diri, uh, termen, melaporkan pelatihan persekida Kemudian akan kita lapor dilaporkan Kemudian tanda-tanda Atau gejala-gejala pertama yang kita Temukan akan dilaporkan Jadi, Saya tangani dulu di tempat Kemudian setelah itu berlanjutannya Kita lakukan pemeriksaan Secara komprehensif di klinik Oke okay. Ya, oke cukup ya Pak. Kemudian yang kedua pemeriksaan kesehatan apa saja Pak? Oh ini yang khusus dehidrasi. Iya khusus eh, untuk dehidrasi, dehidrasi Pak. Pemeriksaan kesehatan secara berkala oh, yang dilakukan ya. pada pekerja ya. yang di area tersebut. Hmm. Khusus ya, untuk dehidrasi, dehidrasi Pak. Tentunya kita identifikasi dulu dehidrasinya dengan pengukuran-pengukuran yang ada dehidrasi. Kemudian tentunya digabung juga dengan vital sign atau tanda-tanda vital yang tentunya mengikuti dari dehidrasi itu seperti uh, pulse atau nadi, kemudian tekanan darah dan lain sebagainya. Kemudian apabila derajat dehidrasi itu ternyata berat, kita bisa lakukan uh, bila tidak bisa dengan uh, oral intake, kita lakukan pemberian cairan. Selalu ya. ya. Baik, terima kasih. Lanjut pertanyaan ke Pak Alexander Ginteng, nih Pak. Datangnya Pak Alexander Ginteng masih ada. Waduh, maskernya masih terpasang ya, Pak? Ya, tetap jaga COVID. <isco> Bisa hati yeah. Pak. Amir, jaga jaga jaga jaga jaga yang bertanya itu kalau bisa mereka menyebutkan dari instansi mana atau generasi ya, mana atau... Ya, ya. nggak bisa? Boleh, Pak Pak Ginteng, silahkan Pak Ginteng. Tapi saya sebutkan pertanyaannya aja supaya lebih cepat. Mungkin nanti Pak Ginteng e, dari perusahaan mana gitu ya Pak ya. Apakah ada tes lain selain tes dehidrasi dan tes suhu aliran udara yang masuk ke lokasi tambang bawah tanah dan pengendaliannya bagaimana? Nah, mungkin ada bisa secara singkat aja. Pak Alexander dari perusahaan apa? Sebelumnya uh, saya dari Sevanan. Saya kita ini kan underburian uh, kabel, Pak, bukan mainin. Kita pun kabel. Kabel masang kabel. Ya, ya, iya, masang kabel di bawah tanah. Jadi setidaknya saya dapat Tidak. ilmu sedikit untuk Tidak. beberapa area kita nanti yang ada conference space itu. Oke, okay, baik. Jadi perusahaan apa tadi Pak? Suaranya kurang jelas. Mohon dikerasin suaranya. Kita dari PT. Persada Group, Pak. Oke, okay, baik. Silakan Pak Amir, dijawab secara singkat dan padat. Untuk selain pengecekan suhu, kemudian pengecekan uh, area kerja tadi Pak, kondisi ground support, kemudian hazard yang ada di area kerja, kita juga hal lain yang kita lakukan ada pertesan gas juga Pak Jadi pada saat uh, kita melakukan re-entry setelah ledakan Blaster juga melakukan pengecekan ke heading Kemudian pastikan apakah di situ gas uh, masih terkumpul di situ atau tidak Dan bahkan juga untuk teman-teman uh, yang melakukan pengoboran uh, grade control atau eksplorasi Mereka punya juga gas detektor yang standby selalu di lokasi. Jadi, mereka akan bisa cepat tanggap apabila mereka e, ngebor mengenai kantong-kantong gas yang ada di area lubang. Jadi, itu pak, pengecekan gas, pengecekan suhu, pengecekan area gas. Kemudian, apa namanya, alat monitoring lain yang kita punya juga bisa kita monitor dari atas, yaitu tadi untuk pompa pompa yang kita ada struktur di underground itu juga 1x24 jam selalu kita pantau terus kita monitor terus. Baik, terima kasih ya. Pak Amir. Ya, sama-sama. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Evrizon. Pak Evrizon masih ada di sini? Masih, Pak. Oke, Pak Evrizon, bagaimana cara metode atau cara atau metode untuk menentukan zona area tambang? Apa alat yang digunakan? Silahkan Pak, singkat padat Zona apa ini dimaksud ya Pak Ya, zona apa Pak uh, Mungkin bisa disebutkan juga Sekaligus memperkenalkan diri dari perusahaan apa Pak Dan zona yang dimaksud apa Ya, makasih Pak uh, Saya dari Mas Kita Karya Pak Oke, okay, ya silahkan Zona yang dimaksud apa Pak Efrizon Zona uh, yang sampai kami di terinspirasi tadi itu kan ada zona zona atau area tambang ada empat zona tadi pak ya kerja terbatas zona aklimatisasi zona penahanan dan zona penarikan itu kan ada parameter TWL uh, w per meter persegi ya itu metode seperti apa pak pengambilan uh, cara pengambilan parameter itu pak dan alat yang digunakannya apa gitu terima kasih, pak. Ya. Silakan pamir. Kalo... Jadi kalau di Paham. bahan presentasi kita, Pak mungkin dari terakhir. Paham, kami stop dulu suaranya nggak tertopi lagi. Yang warna kuning itu, itu ekstral namanya bisa. Pamir ya suaranya tidak tertopi lagi. Suaranya tidak, terkopi, Pak, ya? Suaranya tidak ter-copy Pak Amir Suaranya tidak ter Pak Tes, tes Oke okay, lanjut Pak Amir, ter-copy Ter-copy Pak Amir diulang lagi Pak Amir Ya lalu Pak Oke okay, oke, okay. ya lanjut Pak Pak Rahman kopi Oke okay, di kopi. kopi Ya lanjut Pak Pak Rahman Ya ya, ya. Oke okay, okay, sudah kopi. jelas Pak ya. uh, Jadi Di slide presentasi itu Kalau gak salah Yang ketiga dari terakhir itu uh, Ada kita snap satu. Itu ada Kestel ya Pak jadi alatnya kastrel bisa dibaca kemudian pa, di itu di yang kita gunakan pa, untuk melakukan putus, putus dari kastrel itu dicek wind bulbnya, dry bulbnya, suhu kering, suhu basah, dan juga wind speednya. Dari mm -hmm. tiga parameter itu kita punya tabel. Jadi dari tabel itu nanti lah yang akan menentukan kemudian zona seperti itu. Yeah. Ya, terima kasih. Karena mas suaranya, ter suaranya terputus-putus, enggak dikopi uh, kurang terkopi dengan baik. Ini mungkin masalah bandwidthnya juga nih, kayaknya keterangannya bandwidthnya low ini. Pak disitu. Pak bajiramat, kayaknya tuh tadi dianggapnya sudah ada itu. Iya, di halaman tiga okay. terakhir. Di halaman dua puluh empat. Di halaman dua puluh empat ya Pak, Paivision. Nanti ya. materinya kita share ya Pak, ya. Nanti bisa dipelajari Pak, lagi ya Pak Efrizan. Oke, Pak Efrizan ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Oke Pak. Oke. oke baik. Nanti bisa dilihat di presentasi. Presentasinya akan kami bagikan. Uh, kayaknya waktunya ini yang tidak memungkinkan lagi. Masih ada sebenarnya masih ada satu dua tiga empat lima pertanyaan Pak. Aduh. Um, bagaimana nih? Kayaknya kita harus nentikan sampai di sini ya, Pak ya? Bisa ya, dikit-dikit ya. Dan nampaknya di Pak Amir juga ada gangguan, gangguan suara nih. Jadi suaranya terputus-putus. Jadi eh, mohon maaf kepada Pak, Adrina, Pak Adrianus Cakai. Kemudian Pak Hadi. Buah Pak Hadi yang dari Surabaya nih ya. Inspektur tambang dari Surabaya. Mohon maaf termasuk kami belum bisa lanjutkan untuk menyampaikan pertanyaan Bapak nih untuk dijawab. Kemudian juga Pak Wahyu Hidayat dan Ibu Norma, terpaksa kami harus uh, hentikan dulu ya Pak ya. Pak Hidayat, mohon maaf. Oke Pak Amirudin, uh, mohon uh, kami persilakan untuk memberikan satu kesimpulan singkat Pak dari yang kita yang disampaikan kami persilahkan Pak. Soro. <susur> Waduh <susur> suaranya enggak bagus nih. <susur> Aduh. Kayaknya oh. ada gangguan ya Pak ya di sana ya. Halo. Halo ya silakan Pak Amir. Oh. Coba. Ya. Coba. Baik, okay. ya. Saya pikir ini safety selling season-nya ini sesuatu yang sangat bermakna, sesuatu yang sangat penting. Bagaimanapun juga kita sebagai insan-insan yang punya perhatian khusus terhadap keselamatan pertambangan, ini penting dan perlu kita tingkatkan baik seringannya maupun kualitasnya. Iya. Itu bisa kita harapkan menjadi sinergi kita semua Untuk menolak keselamatan pertambahan ini sebalik mimpi kunci Seperti itu yang ingin kami pointing di akhir pertemuan ini Pak Rahmat dan tonton, -tonton semuanya Pak Tenggu dimana saja selalu bisa ingat Terima kasih Pak Amer, tetap tangan, tetap tangan Saya ingin baru untuk anak-an, tetap tangan Terima kasih Pak Namun yang sudah menyampaikan itu, uh, presentasinya. Apa, apa, apa. Sekarang saatnya kami unmute semua. Sebelahkan segera saluran. Dengan demikian, inilah akhir daripada sharing session KKB ISFB sharing session yang untuk KBX kelima.